teman-teman Selamat datang di video pembelajaran Asripedia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup Nah perhatikan beberapa kalimat berikut Gunung Kelut terletak di pulau mana? Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur 3 ditambah 9 sama dengan 11 12y dibagi 3 sama dengan 8 Nah, dari keempat kalimat tersebut Dapat dibedakan menjadi tiga kelompok ya Yaitu Yang pertama, gunung Kelu terletak di pulau mana Ini merupakan kalimat yang belum tahu benar atau salahnya Kenapa? Apabila kata mana ini kita ganti dengan Jawa Berarti terletak di pulau Jawa Itu akan bernilai benar Tetapi apabila E, mana ini kita ganti dengan misalnya Pulau Kalimantan. Gunung Kelu terletak di Pulau Kalimantan, maka akan memiliki nilai salah. Sehingga disebut dengan kalimat terbuka. Kenapa? Karena belum diketahui kebenarannya. Bisa benar atau bisa juga salah. Nah, perhatikan kalimat kedua. Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Benar ya? Karena sudah diketahui benar atau salahnya, sehingga bagian B itu merupakan kalimat tertutup. Kemudian 3 ditambah 9 sama dengan 11, ini merupakan kalimat yang salah. Kenapa seharusnya 3 ditambah 9 itu 12? Karena sudah diketahui benar atau salahnya dengan jelas, maka yang C ini disebut dengan kalimat tertutup, tetapi yang bernilai salah. Kemudian bagian D, 12y dibagi 3 sama dengan 8. Nah, kalimat ini belum tahu benar atau salahnya. Karena apabila y ini kita ganti dengan 2, maka akan bernilai benar. Tapi apabila y ini selain 2, misalnya 3, maka 36 dibagi 3 sama dengan 8 itu akan bernilai Salah, sehingga bisa benar bisa salah Kenapa? Karena mengandung sebuah variabel Sehingga Kalimat yang D ini Merupakan kalimat terbuka Nah, kalau gitu Bisa kita simpulkan Beberapa definisi Kalimat berikut ya Kalimat tertutup adalah Kalimat yang jelas kebenarannya Kalimat benar maupun kalimat salah Disebut juga kalimat deklaratif Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Bisa benar, bisa juga salah karena memiliki variabel. Ya, kemudian penyelesaian adalah pengganti variabel, sehingga kalimat terbuka menjadi kalimat yang bernilai benar. Himpunan penyelesaian adalah himpunan dari semua pengganti variabel yang memuat kalimat terbuka menjadi kalimat benar. Nah, perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut. Danau Toba terletak di Pulau Bali. Benar atau salah bahwa Danau Toba itu terletak di Pulau Bali? Harusnya Danau Toba itu terletak di Pulau Sumatera ya, sehingga ini bernilai salah. Karena sudah jelas benar atau salahnya, sehingga disebut dengan kalimat tertutup. Selanjutnya, 4X dikurangi 2 sama dengan 10. 10. Nah, karena di sini mengandung sebuah variabel yaitu variabel X, sehingga belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah. Sehingga disebut kalimat terbuka. 5 merupakan bilangan prima. Benar ya, bahwa 5 merupakan bilangan prima, sehingga merupakan kalimat tertutup. 2X ditambah 3 kurang dari 9. Nah, karena di sini mengandung variabel x, maka kita belum tahu benar atau salahnya, sehingga disebut dengan kalimat terbuka. 3a ditambah 3b sama dengan 12. Nah, di sini mengandung variabel, yaitu variabel a dan b. Karena mengandung uh, variabel, sehingga kita belum dapat menentukan apakah bernilai benar atau salah, sehingga disebut Kalimat terbuka. Nah, perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut. Tentukan penyelesaian dari kalimat berikut. X ditambah 4 sama dengan 12. Nah, jadi angka berapa bila dijumlahkan dengan 4 itu memiliki hasil 12. Yaitu angka 8 gitu kan. Berarti X sama dengan 8. Atau bisa juga menggunakan cara lain. Di sini kita mau menghilangkan plus 4 ini. Nah, berarti kedua ruas kita jumlahkan dengan inversnya Kita jumlahkan dengan kebalikannya. kebalikan dari 4 itu adalah negatif 4. Sehingga diperoleh X tambah 4 dikurangi 4. Yaitu X saja. Kemudian 12 dikurangi 4. Yaitu 8. Sehingga nilai X adalah 8. selanjutnya ke nomor 2 2x dikurang 5 sama dengan 15 nah disini kita mau mencari berapa nilai x nya caranya kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari negatif 5 inverse dari negatif 5 itu adalah plus 5 sehingga kedua ruas kita jumlahkan dengan plus 5 ya ruas kiri dan ruas kanan Nah, sehingga diperoleh 2x dikurang 5 ditambah 5, yaitu 2x saja. Kemudian 15 ditambah 5, 20. Selanjutnya, untuk mencari nilai x saja, berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. 2x dibagi 2 itu diperoleh x, 20 dibagi 2. 2 itu dari sini ya, 20 dibagi 2 yaitu 10, sehingga nilai x sama dengan 10. Selanjutnya ke nomor 3. 2A lebih dari 4. Nah, kedua ruas kita bagi yuk dengan 2, sehingga kita dapat memperoleh A lebih dari 4 per 2. Diperoleh A lebih dari 2. Selanjutnya, 27Y dibagi 9 sama dengan 6. Nah, di sini ada pembagian. Inverse atau kebalikan dari pembagian itu adalah perkalian. Nah, untuk menghilangkan uh, per ini, berarti kedua ruas kita kali dengan 9. Sehingga diperoleh, 27Y dibagi 9 dikali 9 sama dengan, ruas kanan juga harus kita kali dengan 9, 6 dikali 9. Sehingga diperoleh, 27Y sama dengan 9 kali 6, yaitu 54. Y sama dengan 54 dibagi 27 Yaitu 2 Kita bisa juga trik mudahnya gini teman-teman 27 Y per 9 Sama dengan 6 Nah trik mudahnya tinggal kita sekali silang aja Sehingga diperoleh 27 Y sama dengan 9 kali 6 Yaitu 54 Y sama dengan 54 per 27 Yaitu 2 gitu ya Nah sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini Jangan lupa tonton video berikutnya Kakak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh